Bilang tidak ataupun tidak, kita. Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen. Oke, sebelumnya saya sudah pernah upload tentang edit foto jadi anime atau jadi animasi lewat aplikasi Snow dan banyak sekali yang komentar uh, kalau mereka tidak menemukan stiker kartun ya untuk mengubah foto menjadi anime, banyak sekali kendala dan Uh, untuk kalian coba baca deskripsi boxnya terus update versi android di perangkat kalian masing-masing dikarenakan aplikasi seno menggunakan android tipe 9 ya jadi jika kalian versi androidnya masih di bawah tipe 9 otomatis banyak yang tidak menemukan stiker kartun di aplikasi Snow tersebut. Nah, di sini aku mau kasih tahu ada e, satu aplikasi lagi yang nggak kalah keren dari aplikasi Snow, tapi ini bukan merubah jadi kartun ya, lebih tepatnya yang suka dengan seni lukis artistik banget, pokoknya. Ini dijamin keren banget. Kalian harus tonton video ini sampai selesai, jangan skip, biar kalian gak ketinggalan bagaimana caranya tutorialnya mengedit foto kita jadi animasi atau jadi sesuai yang kita inginkan. Pertama-tama, kalian download aplikasinya di PlayStore, yaitu namanya Art Filter, seperti ini. Nah, sekarang saya sudah download. Kalian tinggal klik di sini, banyak sekali iklannya ya. Jadi, kalian harus sabar. Langsung kita menuju ke galeri foto. Oke, di sini aku mau contoh fotonya lesti sama rizky bilar yang lagi trending banget ya cerita itu mereka itu bikin baper nggak ada habisnya pokoknya di youtube itu mereka trending di empat negara wow keren banget lagu yang sangat booming lagi nah sini posisinya seperti ini kalian pilih fotonya kalian juga bisa rubah ukurannya asli atau versi terserah kalian. Oke okay, aku tetap pilih yang ukuran asli seperti ini. Lalu klik checklist di atas. Nanti akan muncul di layar seperti ini ya. Di sini ee, lebih tepatnya fitur ya. Kalau stiker bukan sih bukan stiker jadi fitur-fiturnya itu nanti akan berubah seperti apa di aplikasi ini menggunakan nama negara dan nama kota ada milan, monaco buenos aires ya, barcelona ada Hong Kong, hanoi bandung banyak sekali, surabaya aku rekomendasikan banget aplikasi ini guys, pokoknya ini bagus banget cocok buat insta insta story kalian di instagram ataupun di berbagai medsos kalian ini bagus banget kalian juga bisa sesuaikan aplikasinya dengan apa yang kalian suka di sini juga masih banyak kalau kalian klik lebih lanjut masih banyak sekali ya fiturnya masih banyak sekali kalian bisa tambahkan sesuka kalian oke banyak sekali dan ini fitur-fitur yang sudah saya simpan oke kita balik lagi ke sini ya nah pertama kita bisa pilih yang milan seperti apa hasilnya Dadah. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kalian juga bisa coba dengan uh, fitur yang lain. Monaco bagus banget, kan? Hmm. Kalian juga bisa sesuaikan untuk pencahayaan, warna, dan lain sebagainya. Sini ya, saya sesuaikan. Jadi, untuk hasilnya sendiri, ini emang bukan animasi ya, tapi lebih ke seni lukis. Tapi hasilnya nggak kalah cakep, kan? Hasilnya keren banget. Udah kayak seorang pelukis, seni lukis yang profesional. Wow, ini aku nggak banyak merubah. Posisinya kita klik checklist, dan ini kita bisa langsung download, ya. Langsung simpan di galeri dengan klik ini icon tanda panah yang ke bawah. Nah, otomatis sudah disimpan di galeri foto kalian guys caranya gampang banget kalian bisa rubah dengan yang lain wah wow keren banget kan hmm. pokoknya ini sangat bagus banget aplikasinya ini yang udah aku save wow keren ya oke okay, sekarang kita coba buka galeri foto hasilnya seperti apa apakah hasilnya blur pudar atau pecah kita lihat ya hasilnya kalau kalian sudah simpan tadi yang klik tanda panah ke bawah ini kalian langsung kembali hmm. Oke, nggak apa-apa kita klik keluar. Ya. guys, sama-sama kan kamu juga pasti akan dapat yang terbaik terus. Kalau jodoh kita nggak tahu, kalau rezekinya ternyata nyambung, enggak? Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Jangan ada bilang tidak ataupun tidak. Kita. wow, keren banget kita besarkan hasilnya tuh poinnya luar biasa, keren banget ya yeah. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, share ke media sosial kalian agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten lainnya selama berada di Taiwan. Terima kasih untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.